Paling tidak, orang merujuk kepada keberadaan dia sebagai keluarga yang berkomitmen terhadap janji setia pernikahan itu. Tapi, ya, selama orang yang tidak bersinar atau yang tidak suka selingkuh adalah orang-orang yang berkomitmen terhadap janji pernikahan yang sakral dan kudus. Yeah. ini penting menjadi referensi atau pengetahuan tentang calon-calon pemimpin ke depannya yang paling tidak orang merujuk kepada keberadaan dia sebagai keluarga yang berkomitmen terhadap janji setia pernikahan itu. Sehingga kemudian orang berharap ketika menjadi pemimpin, calon pemimpin ini betul-betul adalah orang yang komitmen terhadap janji-janji politik yang disampaikan lewat visi misi dan juga sumpah jabatannya, Pak Saudara. Ini penting, Pak Saudara. Karena ketika Orang so tahu calon pemimpin yang tidak komitmen dan kita orang pilih kemudian menjadi pemimpin dan ternyata dia tidak bisa pegang komitmen terhadap janji-janji politik lewat sampaikan bahkan sumpah janji ketika pelantikan maka bahkan juga hasil dari orang yang memilih karena orang so tahu orang yang tidak komitmen tapi kita orang pilih karena ada kepentingan di sana jadi orang yang lebih mengutamakan. Sehingga kita abaikan tentang profil atau kondisi pribadi calon yang bersangkutan yang sebenarnya memang jelek. Karena memang sulit berkomitmen terhadap apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan. Tidak dia lakukan dengan sebaik-baiknya. <laughs> Ini yang saudara saudara perlu aku kasih-kasih ingat. Jangan sampai itu orang dapat pemimpin yang kesina dan suka berselingkuh dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kalau yang begitu, Pak Sudara, penjara setunggu di sana. Cobanya tuh pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat yang korupsi yang masuk penjara. Penderitaan susah dan derita ada di sana. Nah, tapi wajar-wajar saja karena sobat senang-senang ke muka. Sekarang terima DP upah. <laughs> begitu dulu, Pak Sudara, tolong baku-baku kasih ingat. Nanti tolong baku dapat lagi di kriteria keenam calon pemimpin yang tidak boleh kami. <laughs> Sampai baku dapat bersaudara, tapi ya.